Ya, selamat berjumpa dalam komunitas sehat untuk lut kaki, lutut, pinggang, punggung, pundak. Ya, kan itu satu jalur saraf. Nah, kenapa kita olah nafas dulu? gitu ya Harus supaya darahnya lancar, energinya lancar, pembuluh-pembuluh darahnya melentur. Karena kalau menyimak modul-modul uh, olah nafas, khususnya Wim Hof, itu juga membuat Pembuluh darah, salurannya itu fleksibel. Kalau salurannya fleksibel, dia punya kemampuan mengatur tekanan darah. Kalau tekanan darahnya terlalu tinggi, maka pembuluh darah akan melebar. Ya, kalau tekanan darahnya rendah, pembuluh darahnya akan menyempit. Pompanya, jantungnya bisa stabil. Jadi enggak aritmia, enggak membebani jantung. Kalau tekanan darah rendah supaya tinggi, jantungnya mempah lebih cepat. Misalnya pompa 1000 Watt, Ya, ketika pipanya setengah in, ya tekanannya kenceng. Pipanya delapan in, ngalirnya pelan. Jadi pembuluh darah kayak pipa, ya jantung pompa. Maka pembuluh darah lewat olah nafas itu lentur. Ya, nah kan ada orang yang sakit karena pembuluh darahnya tersumbat keras. Olah nafas. belum lagi lewat olah nafas Wim Hof. Ya, sebelum kita latihan lutut. Kenapa? Nanti disimak saja, saya tunjukkan filenya, masuk ke YouTube, ketik olah nafas inflamasi jarot, ya atau bimbo 3 inflamasi, atau olah nafas inflamasi jarot. Nanti simak workshop 3D ini. Ya, Workshop olah nafas, tentu modul 3D, itu Wimbov 2, ya, yang anti-inflamasi. Karena lutut, pinggang, ya termasuk juga yang lain, ya itu sakit bisa karena inflamasi daripada minum obat anti nyeri pola nafas Wim eh, Hof. Untuk yang pemula misalnya ya belum benar-benar olah belum pola nafas sama sekali ya Anda harusnya dari Wim Hof 1 dulu ya itu workshop 2 ya workshop 2 jarot. Jadi kalau misalnya tadi ikut Wim Hof 3 waktu login tadi wah diajak tahan nafas. saya pusing saya geliang ya Anda ikut Pinggol satu dulu, olah nafas sih ya. Selama seminggu ini, tiap pagi atau malam, Anda simak aja workshop dua jarot. ya, mau dua A, mau 2 bagaimana olah nafas, eh, modul dasar, enggak pakai tahan nafas, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang ya. Itu aja juga, saturasi naik, darahnya lancar. Pak, saya ada masalah jantung nih, selain lutut ya. Oke, okay. Anda bisa serial empat ya atau mau dari body scan juga dulu juga boleh. Misalnya saya mau body scan ya, lakukan ini sekitar 30 menit baru nanti latihan lutut. Ya. Jadi box shop 5 itu body scan. Ya, Anda boleh lompat langsung 5 itu boleh karena 5 itu adalah sebenarnya modul satunya jangka batin Anda yang punya masalah jantung, aritmia anda mulai dengan modul lima nggak masalah ya. Anda body scan terus tiap hari, baru latihan lutut, body scan, baru latihan lutut, body scan, baru latihan lutut. Hari ini saya nggak bahas pinggangnya, tapi lututnya dulu ya. Walaupun ada gerakan juga yang untuk pinggang, boleh juga ya. Misalnya yang tidak uh, mod, mod, mod, modul li, lima olah nafasnya sebelum uh, lutut maka adalah modul empat ya. Ini terutama untuk hormonal workshop 4 jarot. Anda simak, Anda praktekkan, Anda simak, Anda praktekkan, maka teorinya di 4A autonomic nervous system. Tapi nanti prakteknya ya, yang modul 4 ini yang judulnya autonomic nervous system ya, itu dasar teorinya, baru prakteknya yang olah nafas ucapan syukur, olah nafas ketenangan batin, olah nafas pengharapan, olah nafas kebahagiaan, olah nafas cinta kasih ada olah nafas ikhlas itu adalah MBSR olah rasa ya. Nah setelah olah nafas baru kita praktek untuk uh, stretching lutut. Sebenarnya sama banyak gerakan-gerakan yang sama dengan selama ini ya, cuma kali ini kita lututnya tidak gerakkan dulu. Jadi yang digerakkan pahanya seperti di modul pembukaan saya jelaskan bagaimana lutut itu sakit karena bisa tekan sama tulang dari bawah atas, kedorong dari tukang bawah. Maka intinya otot-otot betis, otot-otot paha yang digerakkan. Gerakan-gerakan ini juga sebenarnya termasuk dalam serial kegel exercise yang buat wanita bisa orgasme dan laki-laki bisa ereksi lebih kuat, ejakulasi, nyebih, nyemprot. Oh, ya kan? Dapat dua. Dah ya, Lututnya kuat, seksnya hebat karena kalau sakit lutut. Nih, maaf bicara soal seks. Ibu-ibu sakitnya lutut. Seks enak enggak? Ya enggak enak apa? Mikirin lututnya sakit. <laughs> kan nekok kaki lama-lama kan pegel. Ah, makanya ini juga termasuk untuk supaya enggak pegel. Kalau suaminya perkasa 15 30 menit ibunya pegel, makanya ini termasuk kegel <laughs> Anti pegel, kegel exercise ya. Yang punya sudah beli, bisa dipakai. Yang tidak punya, tidak usah pakai tanpa apa-apa, ya karet boleh. Pakainya mau dipasang beban boleh, tidak usah, tidak apa-apa juga, ya. Jadi nanti ada yang saya pakai, ada yang tidak, ya. Oke, kita mulai latihan paha ya, yang dikuatkan itu, tangkal paha dan otot-otot paha. Maka termasuk ingkung gitu, ya itu, yaitu untuk menguatkan otot paha, kalau selama ini kita olahraga yang apa yang keseimbangan ya itu paha juga ya oke kita mulai nah sambil sambil gerak sambil nafas ya nafasnya adalah water breathing jadi misalnya yang kuat 8 atau 9 tarik 8 detik buang 8 detik ya sambil bernapas oke kita mulai kalau yang mendengarkan hal ini dan tadi nggak olah nafas maka Anda boleh scan 2 3 menit Ya, tapi kita langsung gerakan karena tadi kita sudah olah nafas di home selama teli ya. Nah, yang punya tali boleh pasang tali supaya otot-otot paha apakah kuat. Ya. yang tidak punya tali yang tidak usah pakai tali. Ya, mau pasang beban juga boleh. Ya. Biasanya kalau tidak khusus lutut kita pakai stretching dulu, tarik juga boleh ya, jadi tarik nafas dulu di-stretch dulu badannya, biar caranya lancar, dari kaki sampai leher tarik ya. buang nafas pelan-pelan tariknya diturunkan lagi lalu kita tarik nafas lagi, pelan-pelan tangan sampai di atas, gandeng tarik ke belakang sampai pinggang terasa ketarik ya apalagi kalau sakit lututnya bukan karena meniskus robek atau cairan yang habis tapi karena ada saraf kejepit yang sarafnya jalur lutut maka kita tarik tarik sampai terasa ketarik buang nafas lagi pelan-pelan pelan-pelan buang nafas tarik nafas lagi ke atas tangan ketemu uh tarik masih tarik nafas sambil tarik badan lalu buang pelan pelan nafasnya sambil tangannya ditutupkan. Nah, sekarang kita gerakan gerakan yang lututnya ini kan nggak bergerak ya, lututnya diem. Nah dengan gerakan lurus ini kan lututnya diem ya, jadi yang dibebani otot paha. Tarik ya. nafas, kalau nafasnya panjang kayak mau ditahan sebentar, sehingga seolah talinya ini narik ke bawah tapi kita tarik ke atas ya. sehingga ototnya terasa ya tapi yang misalnya lututnya pak kok sakit ya sekuatnya aja naik atasnya atau kalau tanpa tali berarti tarik nafas buang nafas ya. Anda bisa merasakan kalau sakit berarti nariknya nggak usah kenceng-kenceng -re atau talinya ini kan ada tali yang berbeda ketebalan lebih tipis lebih enteng lebih hitam lebih berat dan terus ya gunakan yang tali tipis dulu jadi kita lakukan, ya. kali ini saya akan banyak ngobri aba abak eh, Tunggu sebentar, ya, saya simak dulu. Oke, eh, sudah ya. Tarik nafas, kakinya diangkat. Satu, dua, tiga, empat. Buang nafas, kaki diturunkan. Kalau pakai tali, terasa keburatnya baru lama-lama nanti enggak kesembuhannya. Otot lebih terlatih ketika gerakannya pelan. Anda lebih kuat, Anda lebih capek. Nanti pahanya capek. Tapi setelah pahanya capek kan dia akan memperkuat ototnya. Bagian mana yang dilatih itulah yang ototnya kuat dan tidak punya tali nggak masalah lakukan tanpa tali. Oke, okay, tiap gerakan nggak usah banyak-banyak ya. Karena kali pertama supaya nggak sakit, tapi kita gerakan semuanya masih dalam gerakan yang sama sebenarnya, tapi kita boleh talinya dipegang ya. Kita bantu pakai tali karena sebenarnya kita mau juga gerakan engsel di pinggang, tapi tidak terlalu membebani berat ya. Jadi kita tarik nafas, jadi talinya kita tarik. Sampai hampir lurus, terasa ketarik. Buang nafas, lepaskan lagi. Tarik nafas, boleh ditarik. Yang ini terasa lebih ringan ya paling nggak bergerak dibanding dengan tadi yang tangannya ditaruh di kaki kalau di tangan karena ini talinya justru membantu mengangkat kita angkat kaki ganti kaki kiri atau ganti kaki kanan tergantung tadi sebelah mana yang penting otot kita bergerak. Supaya semua bagian digerakkan. Karena yang penting itu bergerak. Sekarang kebalikan lagi talinya ke kaki. Kalau kita tidur miring. Tidur miring boleh kalau mau tangannya di bawah kepala. Tangan satunya tak siap-siap untuk bangkit. Kalau latihan-latihan yang tidur, nantinya kalau mau bangun, maka caranya adalah tangan depan dada, tangan satu di atas kepala, terus angkat badan pakai tangan, yaitu untuk bangkit. Sekarang dalam posisi seperti ini, taruh posisi karetnya yang enak ya. Kalau nggak ada karet pun nggak apa-apa ya, jadi tanpa karet. Tarik. dua Pelan-pelan. Ya, tarik nafas, pelan-pelan. Kayak ditahan posisi, ya tapi kita tarik nafas. Lepaskan lagi kalau pakai tali, terasa beratnya. Kalau enggak pakai tali, misalnya Anda batikan, ya, tariknya apa, setelah kelola lanan, kaki sampai tinggi, buang apa, setelah kelolaan kaki diturunkan. Karena kita tidak tahu lututnya sakit, maka lututnya tidak bergerak, tidak ada pergerakan, engsel lutut, ya. kita lakukan 3-4 kali. Ini bukan hanya untuk orang sakit lutut. Ini juga untuk kebugaran seksual. Ini juga bagian dari serial Kegel exercise. yang orang beda-beda, ya. Bapak ibu itu teman-teman yang pakai tali itu kok rasanya udah capek banget. Oke, okay. ganti posisi, kaki sebelahnya, mundur aja, sebelah, lalu kaki kan Makin tebel talinya, makin berat. Ya, saya pakai yang agak tebel. Nah sekarang kita bengkokkan lututnya, mungkin jadi agak sakit. Yang sakit lutut, tapi setelah itu kan kita diem. Ya, nah, itu kita diem. Lututnya kan diem, ya. Talinya mau dilepas, ya, Lepas duit Ini kan lututnya diem. Yang kita gerakkan adalah pinggang, paha. Kita fokus pada pinggang, paha. Makin kuat atau paham akan makin kuat menahan beban tidak membuat ini Lalu ingat aja kayak kaca mobil, yang kiri goyang kanan pelan pelan. Airen nafas, buang nafas, pelan pelan, pindah sebelahnya. Ini sudah juga termasuk untuk yang sakit pinggang, karena kita menggerakkan pinggangnya secara perlahan lahan ada kaca mobil, di gerak kiri-gerak kanan, pinggulnya dilenturkan, beberapa hari latih tanpa membebani uh, listrik. Pada prinsipnya supaya dalam lancar, semuanya digerakkan, baru ada latihan-latihan yang memang untuk kakinya sendiri nah sebenarnya kalau yang betul betul sakitnya parah sampai duduk pun sulit maka yang ini pun bisa dilakukan sambil tidur dimana talinya bawa ke lutut lalu kita sambil tidur buka ya, kalau talinya tebel kayak dia mau narik kembali tapi kita lawan ya, jadi bisa tarik sambil tarik nafas boleh tarik nafas Tahan sebentar posisinya, kaki ini kayak goyang-goyang, karena kita mencoba menarik, karet ini mencoba menarik kembali, kita tahan, buang nafas pelan-pelan, tarik nafas, buang Oke, selanjutnya akan nanti eksplorasi gerakan-gerakan sambil duduk, kalau mau bangun, karena ini udah umur, boleh, boleh dari begini, ya. lalu kita dorong pakai tangan, jadi kita dorong pakai tangan, bukan pinggang yang nangka. Ya. Lalu kita akan beberapa gerakan yang sambil duduk, serta beberapa gerakan yang sambil berdiri. Hari ini kita tidak pakai dulu yang beban ya, kita pakai yang karet saja dan bola. Oke, terus sebentar, saya ambil bolanya. Jadi, kemarin tuh, waktu istri saya sakit lutut yang sampai tidak bisa berdiri, harus digotong ke kamar. Maka singkat cerita, ketika sudah mulai latihan olah nafas, lalu makan glukosamin dari polang kaleng, makan pun yang mirip stem cell tapi murah, sudah mulai membaik. Lalu pas mau berangkat ke Amerika untung untung kenal sepatu Bogoroko jadi berani berangkat ke Amerika karena jalannya sakitnya sangat-sangat berkurang nah sampai di Amerika nginep di rumah orang yang ternyata ibunya ya ibu Yongki ya Pak Yongki yang di New York itu ibu Yongki itu sakit lutut sama ya cukup parah juga nah hebatnya di Amerika dokternya enggak enggak operasi itu betul kayak kayak terakhir gitu loh ya. Kemoradiasi terakhir gitu. Itu kalau dokter-dokter yang aliran functional medicine ya. Kalau bisa dengan olah nafas, olah hati, olah pikir, olah menu, yoga gitu ya. Nanti dilihat kankernya membaik, udah terusin gitu ya. Enggak usah kemo, terusin Sama juga ketika lutut ternyata ini kita nginep di New York, ibu yang sakit lutut itu tunjukkan, nih alat saya ini, ya alat saya ini, ya dan ini di Indonesia ya cuma tujuh puluh dapat satu set. Kalau beli satu lima belas ya mungkin 6 bulan akan putus ya cuma tujuh puluh gitu ya. Waktu 6 bulan juga lututnya sudah membaik, tapi tetap terus latihan. Nah sekarang kita pakai yang ini dulu, ya. Nanti kita pakai juga bolanya sih ya kalau yang sudah punya, nanti gampang, ya. Prinsipnya sama, ya. otot paha yang dilatih. Maka otot paha yang dilatih, ya talinya dipasangnya di lutut. Otot paha yang dilatih, saya pun mau latihan juga supaya otot pahanya kuat, karena ternyata termasuk bagian dari kegel exercise juga, ya. untuk kebugaran seksual. Waktu ini kita pasang, kita tarik maka yang yang yang bekerja otot sebelah kanan untuk menarik, otot sebelah dalam untuk mendorong, ya kita lakukan. Uh, kalau rasanya kok enteng banget, ganti yang lebih tebel, ya yang item ini lebih tebel, ya tergantung mereknya ya. Pokoknya warnanya beda-beda, kan ada beberapa warna, beda warna, beda ketebalan, pakai aja yang mana yang enak. Boleh dari yang paling tipis, boleh nggak apa-apa. Kita mulai, tarik nafas, buang nafas. Kayak jenteng yang merah. Tarik nafas, buang nafas. Kaki buka, kaki tutup. Nah, ini bro, josh berapa lama melakukannya? Seluruh gerakan totalnya 20-30 menit. Ya, jadi lebih baik tiap-tiap gerakan dikit-dikit dulu, tapi nanti makin lama turbannya ditambah. Jadi sebenarnya gampang banget karena gerakannya itu-itu lagi. Dari yang paling tipis, makin tebel makin tebel berbagai gerakan dilakukan. Nah, ini kan Sebenarnya kan lututnya kan nggak bergerak-gerak, ya. Kalau ini engsel lutut, enggak ya, nggak bergerak-gerak, diem. Tapi yang dilatih paha, jadi jangan takut. Sedikitnya sakit, taruh karetnya, tergantung ya. Kalau misalnya di sebelah bengkaknya di sini, ya, kebawain nggak apa-apa juga. Ya. Jadi, cari posisi yang membuat tidak sakit, tertekan sama karet. Lakukan tiap hari. Terus-menerus sampai patutnya terlatih. Tapi kalau dari istri saya ya, ya yang sakit, sebenarnya cukup cepat ya. Waktu itu dalam waktu dua minggu. Karena di Amerika itu ada tiga minggu. Di Indonesia, ya baru pakai nafas, sama pun perut, kaling, jadi dari nafas dan menu. Sampai Amerika karena ya, tuan rumahnya ternyata pernah sakit lutut dan tidak jadi operasi cairannya kering dan menikusnya robek maka ketika dua minggu saja waktu itu saya sama istri di Amerika tanpa disengaja ya kita salah parkir sehingga harus jalan jauh sekali Nah itu istri saya udah sempat takut, ntar sakitnya kambuh. Ternyata dia kuat, dan malamnya enggak nyut nyutan Dalam 21 hari, setiap hari, sel yang rusak akan diperbaiki. Maka kalau kita latihan terus, perbaikan-perbaikannya akan cepat, apalagi kalau aku dilatih. Ya. Kalau pegel, ya stop. ya Sekarang kita ganti bola, yang punya bola. Ngombong duduknya posisi sama. Bolanya ini boleh 22 cm, 30 cm, sebenarnya kalau makin besar makin bagus. Ini sebenarnya kecilan, Ini punya istri saya 22 cm, tapi ya punyanya ini dapatnya pas beli ini ya biasanya sama aja ya. Yang penting sih posisi kita kakinya lurus ya. Kakinya lurus bisa Kalau 40 cm ya seperti ini enggak masalah ya. Malah kalau perlu beli beberapa ukuran, 20 cm, 30, 45, 60 cm. Nanti dipakainya beda-beda. Nah, ini sayang bolanya udah harus ditiup lagi ke pesen. Nah sekarang kalau kita tekan, maka otot mana yang bekerja? Terutama otot yang paling sebelah luar. Jadi tekan, tekan, tekan. Sampai kapan? Sampai rasanya pegel, agak pegel dikit, tidak jangan dipaksa berhenti. Kita sedang memberikan stres pada otot, tapi stres yang terkendali maka nanti tubuh akan berpikir, ini biasanya nggak begini, ini badan, kenapa hari ini ototnya yang seperti itu kerja, gitu ya besok kita latih lagi, sampai pegel lagi. Pegel yang disengaja terbatas, teratur, tubuh akhirnya berpikir. Ini kayaknya memang saatnya otot bagian itu diperkuat. Itulah kenapa kalau orang mau naikin masa otot, harus latihan, apalagi yang sudah lansia. Kebanyakan masa ototnya berkurang, ya, bisa diukur berarti ke tempat nge-gym atau punya timbangan uh, digital. Tekan-tekan aja terus sampai paha sebelah sini agak pegel. Itu namanya kita memberikan stressor. Nah, supaya ototnya membesar, nanti makan protein, boleh kacang, boleh kedelai, boleh tempe, sampai lebih bagus daripada tahu. ya tempe susu almond susu kacang hijau yang tidak vegan mau minum susu sapi karena tidak ada laktus intoleran ya boleh aja tapi susu sapi kurang bagus kecuali mau difermentasi ambil yang nonfat atau low-fat kalau ada kolesterol susu nonfat nanti W-nya banyak waktu bikin kefir yang bening itu W yaitu protein kualitas bagus itu ya karena protein yang sudah difermentasi nah protein itulah ya di telur protein itu yang akan membuat otot yang dilatih jadi besar melatih otot proteinnya kurang ya lama kuat ototnya ya oke, sambil saya bicara oke cukup ya sekarang kita posisi eh, berdiri melatih lutut saya stop sebentar ya sekarang posisi berdiri sama dengan posisi tidur tadi sebenarnya ya kita pasang tali di kaki karena sakit lutut ya dengan kayak saya yang nanti kalau udah bisa ya istri saya sekarang udah bisa yang tanpa pegang kursi ya, ini kan lututnya lurus terus ya kan? Tapi yang di sini terbebani karena kita berdiri tapi nahan ke bawah ya. Nah, sekarang biar lututnya nggak terbebani, kita pegang kursi aja yang sakit lutut yang oh, ya. ah, ya. tapi ya, dulu mulainya begini <laughs> yang ya. ya, ya, ya. kan? Yang tidak belum punya kali biasanya kurang efektif ya walaupun berguna juga pare aja kakinya tak samping karena kita tujuannya latihan otot. Seberapa lama sampai rasanya pegel? Mungkin beberapa kalinya terasa capek, tinggal bergerak itu belak di sebelah. Bagi saya yang tidak sakit lutut ini bukan kerjaan sia-sia ya. Sia-sia ya, ngajarin orang lain gratis. <laughs> Karena ini juga kegel exercise ya untuk kebugaran seksual. Bapak-bapak yang ereksinya enggak bisa kenceng, ejakulasinya enggak bisa nyemprot. <laughs> Ini juga kegel exercise. Bagaimana ibu-ibu yang tidak sakit lutut, ini kegel exercise supaya organ-organ otot-otot di sekitar organ seksual menjadi kuat. Dan, oh ya dah pegel, Nanti posisi maju ke depan, ke belakang. Ya. Nah ini posisi talinya bisa agak-agak agak terus sedikit supaya nanti nggak waktu begini dia nggak menolak ya. Boleh apa yang satunya diinjak sedikit boleh juga. Kayak yang satunya, kayak diindeks sedikit, ya depan ke belakang. Ya, kalau enggak, kadang dia naik ke atas, tapi coba aja, ya lah. Ya kan, naik ke atas talinya, ya. Oke. Bisa boleh, kayak diindeks sedikit. Kalau untuk dulu, ini tour karetnya kayak keindeks sedikit, Oke. depan belakang. belakang, kayu sebentar maju lagi sebentar belakang pas posisi pentok itu tahan sebentar tahan sebentar maju lagi cara nafas, tarik nafas buang nafas Tarik nafas, kalau nafasnya pendek karena masalah. ya. Tadi tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, tahan sebentar, buang nafas. Jadi, masuk posisi ke depan, ada tangannya. Buang nafas, tarik nafas, tahan sebentar, buang nafas. Ganti kaki sebelahnya. tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, tahan sebentar, buang nafas. Coba gerakan mutar ya, jadi kayak ke depan, ke depan putar samping ke belakang, ke depan ke samping lagi, lalu ke depan. sel paha, otot paha ya. termasuk yang sakit pinggang sebenarnya ini sudah mulai praktis juga untuk yang pinggang bisa juga diputarnya, kakinya bukan ke belakang sampai kayak belok kita pinggangnya kita hadir ke depan sampai belok terus Pada dasarnya, otot itu rusak karena nggak pernah dipakai. Dan karena kebanyakan, maka kita latih otot. Oke, sekarang yang terakhir yang harus hati-hati ya. Ini harus hati-hati, adalah melatih otot paha. Yang ini harus hati-hati, melatih otot paha seperti intung ya. Tapi karena sakit lutut, saya kasih tips yang aman, yaitu dengan berdiri, sandar ke tembok ya. Bentar. Masih melatih otot paha. Nantinya kita bisa tanpa bersandar, tapi posisi kaki dalam hal ini penting. Dimana kakinya, telapak kakinya ngadep ke depan, ya buka wajar lurus saja, bukaannya seberapa banyak, bukan segini, bukan segini, tapi biasa. Ya. Nah sebenarnya ini adalah gerakan juga di ya. dimana ini lurus yang mundur pantatnya, lalu tangannya begini tapi hati-hati ya karena kita bicara saat lutut nanti takut nggak bisa berdiri nah, maka yang aman itu begini yang aman itu cari tembok ya cari tembok cari tembok cari tembok sandaran nanti kakinya melangkah ke depan kira-kira satu langkah Melangkah, ya. nah ini buat nahan ini ya, buat kalau yang sakit pinggang, sakit lutut, susah berdiri, nanti malah jatuh kan repot ya. Jadi buat tahan dulu, lalu melangkah dua-duanya, baru diturunkan pelan-pelan, uh, ya, turunkan pelan-pelan. Awalnya ya, mungkin turun dulu, gak apa -apa. Lama -lama segini dulu nggak apa-apa, lama-lama segini, lama-lama sampai ini lebih total. Jadi, Menurunkannya bertahap ya, bantuan ya dapat setengahnya maju. Nah, ini kan aman nih. Ini sebelum capek ya, udah begini tingkat aman terus naik ya. Ya, ya, ya, ya, ya jadi, dulu. Kaki maju turunkan. ya, ya, turunnya ya, banyak ya, ya, Ini aja, ya, ya, ya, ya, menit, dua menit, tiga menit ya, ya, ya, ya, tahu ya, kalau itu nah hari ini cukup besok lagi ah kalau gitu lebih berani lebih bawah lagi nih ya nah itu diem aja ya horizontal kalau emang berani ya udah begini tarik nafas pelan pelan buang nafas pelan pelan tarik nafas pelan pelan buang nafas pelan pelan ya orang kekuatannya beda beda yang penting, begitu nanti rasanya pegel, rasanya capek Atau lututnya malah sakit Ya, itu berarti berkata Nih, Cukup, cukup, cukup Ya, jangan dipaksa Kita jangan dipaksakan tubuh kita begitu rasanya sakit Ya, segera tangan <tuh> pakai dinding, Nah, dorong, naikin Pakai tangan Nah, selesai Ya, selesai lalu kita akhiri dengan dilenturkan. Diakhiri dengan nah. dilenturkan. Apa itu saya tanya jawab ya. Selalu pegang kaki kalau yang sakit nutup pegang Pegang kursi ya. Kaki kan tadi kita latih tuh ya capek ya. Bisa dilemas sim bisa digoyang-goyangin. Bahkan ini harusnya sebelumnya ya ini harusnya bangun tidur Ya, bagi yang sakit lutut bangun tidur itu di atas kasur begini-begini nih sambil berbaring ya kainnya dikerah-kerakin kainnya dikerah supaya pas waktu latihan tidak kram ya kalau habis latihan Ini boleh bangun tidur jangan lupa gitu ya kayak di nah, lamas ya lamas beristirahat ya kaki sehat agak nah. nah kita uh, cukup ya. kita nggak terlalu lama ya tapi dikombinasi antara olah nafas dengan body stretching olah nafasnya bisa anti inflamasi memadamkan nyeri memadamkan nyeri juga bisa dari makanan anti inflamasi udah darahnya lancar olahraga mungkin tadi berapa sepuluh lima menit saya nggak catat tadi ya sebentar akan ketahuan setelah selesai rekaman dengan waktu yang dengan gerakan yang sama, setiap hari selama seminggu dua minggu, ya, atau selama seminggu paling enggak minggu depan ketemu kita lagi. Gerakan yang tambah, tapi sebenarnya dengan gerakan yang sama, bebannya dinaikkan ya. Hari pertama pakai paling tipis, atau mungkin ini pun bisa sehari dua hari tiga hari. Besok gerakan yang sama lagi, naikkan lagi, lebih tebal, lebih berat. Besok gerakannya itu-itu lagi, gitu ya pakai yang lebih berat lagi. Ini aja mungkin bisa seminggu nih, ya. Minggu depan lagi ya. bahkan bulan depan baru berani pakai yang hitam, Jadi gerakannya sama. Bolanya mulai dengan 22 cm. Jadi ada yang Pak, aduh saya salah beli Pak, 40 senti. Punya Bapak berapa itu? Pak kecil 22. pak salah dong, nggak salah. Nanti dipakai. Bolanya yang lebih gede, lebih gede, lebih gede. Ya. Jadi semuanya bolanya akan kepakai. Gerakannya itu itu lagi, ya. Nanti baru pakai beban. Ini warnanya pink punya istri saya. Kalau ini punya mertua. Sudah <laughs> almarhum. Ketemu ah ya nggak jadi beli deh. Ini puno sebenarnya ya. Yang baru itu sekarang ada barnya. Jadi yang baru itu sekarang ini tali ya, tali terus ada ada ada tambahan. Jadi bisa mulai 40 eh 400 gram, 500 gram, 600 gram gitu ya. Jadi ini sebenarnya kurang-kurang modern ya, tapi enak yang namanya -nama ribet. Nah ini istri punya untuk ditaruh di ya pasang di lutut dengan gerakan-gerakan yang serupa lagi, tapi nanti rasanya lebih berat pakai ini. Apalagi kalau sudah sampai satu kilo ya, sehingga otot pahanya itu betul-betul kuat. Nah ketika otot pahanya kuat, ini lutut, ini tulang paha, ini kayak ditarik ke atas, ini ditarik ke atas. Nah supaya nggak neken ke atas, itulah kemarin kenapa saya endorse ya sepatu rokok kalau dipakai jalan itu kan hebat tuh bola golok dijatuhkan ke sepatu yang lain, ya solnya sok, insulnya tuh balik loh, apalagi tanah. cingling, begitu sepatu bogorokok, duk nggak balik, itu karena dia ini kaki jalan, ceduk, nggak ada nggak tekanan ke atasnya nggak ada, jadi ini tempurung lutut. Yang dari bawah nih dia nggak naikkan ke atas, makanya begitu pakai sepatu bogor okay. istri saya kok oh, nggak sakit, tapi hati-hati loh, tidak sembuh loh, itu tidak menyembuhkan loh ya, hanya mengurangi rasa sakit, tapi lumayan dia namanya sakit kan, cenot-cenot kemana-mana, jalan jadi susah, jalan jadi jalan kayak rasanya kayak gimana gitu ya, kayak takut jatuh, ini tiba, tiba rasa sakitnya hilang, tapi jangan keenakan, ya. keenakan lari lagi, tetap gerakan lutut diminimalisir. Jadi, waktu istri saya sakit lutut, tadinya dia jalan kaki setiap pagi, setiap sore. Itu ada tiga bulan kali dihentikan. Enggak jalan kaki, enggak jalan olahraga ya. jalan kaki jalan, tapi enggak olahraga jalan kaki dulu. Kita pagi sore, pagi sore, pagi sore untuk kejar 10.000 langkah satu hari. Nanti kalau udah sehat, baru lagi ya. Sekarang olahraga jalan kakinya stop dulu ya. Masih bisa olahraga sepeda, sebenarnya sepeda statis ya. Kenapa? Kalau kita berjalan, lutut kita itu kan nahan, nahan tubuh kita. Ya, sebelum ototnya kuat, ya sudah kuat pun juga nahan. Ya, jadi lutut kita tuh nahan badan kita. Nah, kalau kita duduk, sepeda kan yang nahan, yang nahan badan kita apa? Ya, saddle yang kita dudukin, ya kan? Jadi kakinya tanpa beban. Nah, itu boleh lututnya digerakin. Makanya kalau mau gerakin lutut itu dalam posisi duduk, ya kan lututnya harus digerakin juga, tapi dalam posisi duduk, ya. sebenarnya boleh, ya digerakin justru jangan nggak digerakin. Tapi kan duduk nih, ya jangan berdiri, uh, maksudnya kalau berdiri tadi kan kaki sebelah dan digantian, maksudnya jangan jangan berjalan, ya jangan berjalan. Jadi kita nggak berjalan, kita duduk. Ini kan pantat yang nahan beban, maka sepeda statis boleh, ya sebentar aja, jangan banyak juga, bahkan begini aja juga cukup, ya satu dua menit, hanya supaya bergerak, tapi selebihnya adalah menguatkan otot paha ya. Nanti gerakan yang sama kita pakai ini. baru gerakan-gerakan yang seperti body setting selama ini ya istri saya sudah bisa ngikutin semuanya ya karena sudah benar-benar ya cuma nggak berani lari belum ya kalau terpaksa aja lari ketinggalan takut ketinggalan pesawat ya. Oke.